Nabi jan ati ngendikan al amalikum. Warga, amal. Yo, yo. Ya Meskipun jenengan pun demikian naturanya, "Iya, wala ana aku pun demikian." Nabi nah. Kecuali saya dilingkupi rahmat saat anjing Nabi sing jelas amal apik maksum saka dosa wae mlebu ne suwarga mergo Kok kue, becak-becak kok ku bertau, tangra nyaur tau, kok ae tahu di masjid adang dhingko, ora diku piye misale roken di dalam pengajian masjid. Urunan arek orang kampung sunggah eh ka masjid ae wis ketno bisa roe. Eh. 500.000 dijupukna kas. Wis. Kok gue yakin halal lebih? Mau gak malin ya? Tiga robot jin? Sebelah tiga anak gue Boleh? masjid, pengajian tak asal tak jawab ang, mari. tak Itu malah kok nari. wae. Kayak tapi saya halal tak haram. Gue gak ketemu pengiran, Allah ya ya Rohman Rohim nggak dipikul gampang nggak dipikir repot loh iya kan cora ahli pekir kan amal di masjid yos unsur rival atau insur rivalin masjid kalau amal ngimbangin kas masjid di gua tuh rival masjid jadi nak duit kas masjid di gua balik kera oleh gua balik gua paham ya tapi kalau ramah siroto modern masjid eh bu masoli termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. maka boleh dipakai gaji muadil, gaji imam gaji mubal tapi ini, rodok sekuler sih, rodok, rodok. ini rodok. tapi masalahnya kita ngerti nak keunggah masjid itu terus door to door gerbang parani pulai burung pulai burung malah raka rukarwa ber tahu mengisinya empat waktu lakon wae, tapi jowo bakas halal, bakas haram <tengah> aku mau pangeran pengirahan harus di tanggung tapi aku kedel aku mau pengirahan aku pengirahan, aku mau pengirahan di bangku kue, jadi aku aku masih Sufyan As-Sahuri itu sampai ke buddha itu kayak goyunan aku gak bapakku mereka, soalnya As-Sahuri guru Imam Shafi'i ini, ini ikhya itu ramadai tapi ramadai bila khamsa itu merilis magdab selama gabung bantu. Al khamis bar da plus of tanoba asoeri. Ah, tapi ila annahu indarza. Tapi ini sudah habis karena enggak mudah-mudahan enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisap pak kebapakkan? Bapakku nakku salahin gitu. cengak. Nah, peran uapi. Ya. Aku mulai cilik sering salah itu di IMA. Ya no, bapakku kadang aku salah itu rasik di Nah, ternyata Sofyan Asyri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal Lalu ketika Allah menghisab tuh dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang jelas <laughs> Arabi Ketika tadi hisabnya yang Allah sendiri atau menyuruh? Tapi jawab lah binas Allah menghisap dengan diri Anda. Wow, oh, ribu guguyu ngakak, wah baguslah kalau gitu. Guguyu <guli> <guli breeze> ngakak, nggak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim, Allah itu karim, karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak moliyaku musawwong doif, gue disepuh. Oh, kerja orang lucu, wong pukat tak musawwong doif keroyeb, <Tabernian> baguslah itu dari kemarin. Tapi apa kata Nabi? Jika nak ucong, wong si seneng suar guguyu itu. Jadi, ini guguyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang mengkisah. karim Karimizaro Azalatan yakfuan. Karena Wong sengeloomo sengapi anak roh kesalahan. Anak anaknya kepengin nyepuk. Kalau Allah gue Karim, terutama tambak Karim gue gampang. Semenangnya, hanya hisap kinapsi hiu. Cuma totok. Aku ya urunan. Aku kok ketemu Wong Pokke. Perkara duit gue salam template gue empat lagi. Oke, ke so masa tapi nak ketemu pangeran kan Asuh, aku suka aduh, saya mau <laughs> <laughs> jadi jadi ngadupi pengirahan itu gampang, yakin orang Pak krono kita gitu, nyepelek, no gak sakit khususan kita, gitu, enggak apa kan, gampang ayahku yakin Wong yang tak sepura aku, sepura pangeran. gak gampang sepura pangeran. karena yang memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah Yo gampang betul, maknyatannya gampang. Adino Yusron betul. Mana dong arobi takok, ya Rasulullah hal yathaku rabbi. apa Tuhan dia pernah tertawa, naam dari kajian Nabi. Terus jadi enggak arobi beguyu, lanak dimamin robbin yad hakur khairon. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan, gak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan, selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hati hadis sukat Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan wahabi dan salafi Kita ditakwil apa enggak, kenapa ditakwil apa enggak Kalau kita mentakwil Maksudnya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho, Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak mah Kayak mah, semacam-macam nah, Tapi kalau orang tiang-tiang Ibnu Temiyah dan kelompoknya Enggak usah ditakwil Itu Allah wuyuh dan wuyuh Cuma wuyuhnya rakoyok itu Allah di tangannya di tangan, tangannya rakoyok to so, jadi jorom ajar salafir agak usah kita tapi tetap tanzih, adi cipi tetap allahu akhu muhola fatul karena kalau kita wael ke ayo jajal kiai senengnya sih biasa mulang tasir jalalen ayo saya gimana nih wamah poterwo ha hak popot wal ardu jamii angkob do tugu kiamati was sama watu matui yatum dia ayo saya gimana nih wal ardu teh bumi kukopdo tuh dalam genggaman Tuhan ya genggaman anggota tangan tangan gusiket <laughs> terus bahasa mawatuh teh pura-pura langit matu yaton dilempet biami ini ya apa biami ini kira mana nih tangan-tangan cari musuh wow babi berarti babi baru berarti siapa kok kira mana nih Lubanya di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa di Jawi Pengiran Wa al koi to ale kamahab batamini walitusnaa Allah ini Musa kau tak gawe meragu aku seneng gue walitusnaa Allah supoyo di gawe siro Allah ini benjeneng nomer empat tuh saat gue itu aku dulu tuh arden aku itu seneng kan rawan tasbih rawan apa? Seakan-akan itu sama dengan maulanikulonikup ini fatwa kulon, fatwa kulon terbuka. Kulon sering cerita tentang santri-santri kulon sekarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awal. Karena lafad Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacili orang boleh belajar Quran sih. Quran maknanya itu. Nah Quran moco gitu. Quran maknanya itu. Cora mazhabi Ibnu Umar dan para sahabat. Cacili juga boleh diulang maknanya nih, Quran sih. Kau ngaji ahwal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalul ulama lafat tasbih yang di Quran gak punya akibat fatal, karena sudah ngaji ahwalul ulama Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu muqolafatul ilhawatis. Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua, ngaji Quran, ternyata di Quran ada ayat, ya Duo hivauqo eidihim. Paham ya? Misalnya, wassama abanainaha bi aidin dia sama, sama di Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji aqidah awam, gua tangan lah, orang arah tangan Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga ngistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim mustafa itu oh, tangan kanan itu juga disebut kangarang, ini mau contoh dong. <laughs> Mosok Mustofa itu dibuat tanganku kan Yura, tapi orang secara alisan mengistilahkan Mustofa itu tangan kanan ini. tangan kirinya. Bukan itu Rasulullah Yura kok terus tangan kan Yura? Mana nih orang yang sering disuruh, paham gak? Kita juga ya sama seperti intel ini disebut mata-mata negara, mata negara itu punya mata. -mata. Lemuneh kok keke. Malah nih cari Imam Ghazali. Saya mungkin tidak tahu luang singrau lu kok cari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Cari Imam Ghazali. Wah saya mungkin tidak tahu tau ngaji. Lemuneh kok keke. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwir. Perkarane khawatir mereka sakur Kau, kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas. Gak mungkin bahasa gak ada majas. Saya rukun utang bilusovam cikang nyambut hartani. Orang-orang utang kan jorok banget anak karena menyambut kan, nyambut kalau joggo cekal cekel toh, nyambut. Oh, misalnya oh, oh, oh, oh, oh, oh, nilai oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Gonyilah aku tarifnya mah abah paoil aini karena nih tetep nakal langsung ini aja. Maksud apa yang ini? Ken, aku nyilem beda montore, jago. Naya zuhud, dek goblok nanti mu. Kadang-kadang malah nih cari saya di Inna minal waro'i warohi Kadang sebab waro'i gue malah digendai pangeran. Jadi kadang-kadang gue emang waro'i warohi malah digendai